Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel YouTube saya Ramadhan Kali ini saya akan sharing bagaimana cara buat thumbnail YouTube di Photoshop Oke, siap, uh, siapkan ini ya uh, file-nya Oke langsung aja kita buka Photoshop Nah, ini saya menggunakan Photoshop CS6. Ya, langsung aja. Kenapa kita buat thumbnail yang bagus? Karena thumbnail ini berpengaruh terhadap jumlah klik dari penonton kita. Semakin baik, semakin bagus thumbnailnya, maka berpeluang besar untuk diklik oleh penonton. Oke, langsung aja kita klik file, langsung new. Ingat, thumbnail itu ukurannya 720 kali 1280 pixel Jadi dia pakai rasio 16 banding 9 Oke, kita ketikkan, kita rubah pixel 1280 kali 720 Jadi lebarnya 1280 Dan tingginya 720 Oke Ya <tuh> Jadi disarankan untuk terminal YouTube itu lebih baik berkualitas HD, berkualitas yang bagus ya, atau resolusi yang tinggilah. Uh, terus buat yang menarik, bagaimana biar menarik, saya memiliki ciri khas ya. Ini bebas ya. Uh, bagaimana menurut teman-teman yang menarik? Ya, yang uh, di sini ukurannya 1280 ini untuk panjangnya lebarnya ini F eh, tingginya 720 pixel oke okay. oke okay. ya yeah. Oke okay, kita ketik kita hurufnya jadi teman-teman ya ini blend warnanya ya kita pilih uh, font yang akan kita gunakan Telefon yang menarik. Ya, Ini warna putih ya tulisannya ya. Cara buat thumbnail, thumbnail, thumbnail, YouTube yang menarik ya. Oke, okay, ini udah selesai. Tanda-tanda tengah. Jadi teman-teman bisa tambahkan gambar, yaitu dengan klik file, open, tinggal pilih gambar-gambar yang mana yang mau diinginkan, atau yang sederhana seperti saya nah, ini, langsung saya tambah. Hai, uh, ya, yeah. saya gunakan warna merah jadi teman-teman harus punya khas ya uh, warna khas dan uh, yeah. warna khas warna khas hai, ya oke okay. ya yeah. Cara buat thumbnail yang baik, apply jadi sangat mudah sekali, ya teman-teman. Ya, oke, okay. untuk posisi hurufnya ini, kalau ingin menggunakan ini, ya, jadi teman-teman bebas berekspresi menggunakan. Photoshop untuk membuat Thumbnail yang baik karena di Photoshop ini kualitasnya bisa kita tentukan ya yang penting rasionya yang benar ini udah 16 banding 9 atau ini 1280 pixel dan ini 720 pixel untuk nyimpannya file ya ini kita rubah ke format JPEG oke okay. ini sudah jadi langsung kita save ya. nah, ini kita gunakan quality semua aja ya 12 maksimum oke okay. kita oke kan jadi deh jadi kalau mau nambah gambarnya ya bobok bebas tergantung teman teman bagaimana menurut teman teman yang menarik ini saya buat sederhana tapi menarik Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.